Wanita adalah sosok yang memiliki sifat beragam, mulai dari sifat manja, peduli, suka cemburu, setia, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak sifat wanita, ternyata ada beberapa sifatnya yang disukai oleh pria dan membuat semakin mencintai wanita tersebut. Saat seorang wanita menjadi sosok setia untuk pasangannya, ini akan membuat pasangannya dan berpaling darinya, walaupun si wanita memiliki banyak kekurangan dalam dirinya. tidaknya ada tiga sifat wanita yang paling sederhana, namun mampu membuat seorang pria begitu mencintainya. Sifat tersebut adalah, yang pertama, setia. Bagi banyak orang pria, maupun wanita, sifat setia sangatlah dicungkul tinggi. VC orang yang memiliki kesetiaan mengesankan ini akan membuat pasangannya sangat bahagia dan mencintainya dengan sangat tulus. Yang kedua, bisa diajak bercanda. Bisa membuat pasangannya tertawa bahagia setiap harinya, tidak memungkiri bahwa wanita ini akan mendapatkan tempat paling istimewa di hati pasangannya. Pria sangat suka dengan wanita yang bisa diajak bercanda dan tertawa bersama. Ada beberapa hal yang memang harus ditanggapi dengan cukup serius saat seorang wanita bisa diajak bercanda. Yang ketiga, peduli. Satu lagi sifat sederhana dari seorang wanita yang bisa membuat pria sangat mencintainya adalah peduli. Seorang pria akan sangat bahagia ketika mendapatkan wanita yang dicintainya peduli padanya. Pria yang dipedulikan oleh wanitanya, dia akan merasa tenang, nyaman, pria ini nantinya akan memberikan cintanya yang besar kepada wanitanya selain sifat di atas sifat lain yang juga membuat seorang pria begitu mencintai wanitanya adalah sifat jujur terbuka dan sabar seorang pria akan merasa bersyukur ketika mendapatkan pasangannya adalah seorang wanita yang penuh kesederhanaan dan sifat-sifat mulia di hatinya Demikianlah tiga sifat sederhana wanita, namun mampu membuat pria sangat mencintainya. Terima kasih telah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Jika Anda merasa ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih, sampai jumpa.